Rekan-rekan media yang saya hormati, semoga rekan-rekan media selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, saya baru saja selesai mengikuti rangkaian kunjungan kerja selama satu hari di Praha, Republik Ceko, yaitu menghadiri High Level dialogue on the Indo-Pacific, kemudian melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Ceko, Menteri Luar Negeri Hongaria, dan Menteri Luar Negeri Lithuania, serta saya mendapatkan kehormatan diterima oleh Presiden Republik Ceko Yang Mulia Milos Zeman. Saya ingin mulai dengan pertemuan high-level dialogue on the Indo-Pasifik. Rekan-rekan, ini adalah pertemuan kedua setelah high-level dialogue yang diselenggarakan oleh Prancis sebagai Presiden Uni Eropa pada 22 Februari yang lalu. Kali ini Republik Ceko menjadi tuan rumah dalam rangka menyambut keketuaannya di Uni Eropa yang akan mulai bulan depan atau pada semester kedua 2022. Di dalam pertemuan dibahas berbagai aspek kerjasama di Indo Pasifik, antara lain tantangan dan potensi kawasan Indo Pasifik, sinergi berbagai strategi Indo Pasifik, arsitektur keamanan di Indo Pasifik, ketahanan ekonomi menghubungkan kawasan Indo Pasifik secara berkelanjutan serta Kepentingan dunia usaha di Indo-Pasifik. Sebagaimana pertemuan di Prancis, di dalam pertemuan di Praha ini, saya kembali diminta untuk menjadi pembicara utama bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Ceko yang Mulia Jan Lipavsky. Di awal pernyataan, saya sampaikan kembali dua hal penting untuk menjaga stabilitas perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik sebagaimana yang pernah saya sampaikan di Paris, yaitu pentingnya membangun paradigma positif serta mendorong sinergi di antara inisiatif-inisiatif konsep Indo-Pasifik yang ada. Tidak lama dari pertemuan Paris, saya sampaikan di dalam pertemuan tersebut, terjadi perang di Ukraina. Dan hanya dalam 4 bulan, perang di Ukraina ini telah menimbulkan dampak geopolitik dan geoekonomi yang luas ke berbagai negara termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Saya sampaikan juga di dalam pertemuan bahwa apa yang terjadi di Ukraina hanya contoh atau gejala dari masalah serius yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu hilangnya rasa saling percaya atau trust deficit, adanya paradigma zero-sum, dan tergerusnya penghormatan terhadap hukum internasional. Lebih lanjut, saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di Ukraina sesungguhnya membuka kelemahan arsitektur kawasan pasca perang dingin yang kental dengan pendekatan pembendungan atau containment. Selain itu, perang ini juga mengingatkan kita agar dapat mengelola potensi konflik dengan lebih baik di kawasan kita di dalam high level dialog tersebut saya tekankan bahwa perdamaian dan stabilitas tidak dapat tiba-tiba terjadi hal ini harus terus diupayakan dan ditumbuh kembangkan rekan-rekan saya menawarkan tiga formula untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik pada saat high level dialog tersebut pertama semua pihak harus menegakkan piagam PBB dan hukum internasional. Penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan integritas wilayah harus terus ditegakkan secara konsisten. Tidak tebang pilih jika hanya dipandang sesuai. Resolusi damai saya sampaikan adalah satu-satunya cara dalam menyelesaikan konflik. Dan ini adalah aturan main yang harus dipatuhi oleh semua negara. Hal kedua yang saya sampaikan adalah pentingnya menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif. Di ASEAN saya contohkan, kita terus berusaha membangun paradigma kolaborasi sebagai pemandu dalam pembentukan arsitektur kawasan. Kita membuka kerjasama dengan semua negara, mekanisme ASEAN-led processes dengan semua mitra dialog ASEAN, adalah contoh nyata paradigma tersebut. Saat ini ASEAN Outlook on the Indo-Pacific juga menawarkan paradigma yang sama di luar kawasan ASEAN. Dan kita menghendaki prinsip atau nilai inklusivitas dan bukan pembendungan atau no containment diterapkan oleh semua negara di dalam berinteraksi di kawasan indo pasifik saya juga tekankan bahwa pembentukan kelompok-kelompok atau mini-lateralisme di kawasan Indo-Pasifik harus menjadi building block untuk menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan. Hal yang ketiga yang saya sampaikan adalah pentingnya mengedepankan kerjasama konkret. Rekan-rekan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik tidak dapat dibangun hanya berdasarkan pendekatan politik keamanan semata. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menawarkan kerjasama konkret yang bermanfaat bagi rakyat di kawasan, khususnya di bidang maritim, konektivitas, agenda pembangunan berkelanjutan, dan kerjasama ekonomi terutama perdagangan dan investasi. Saya garis bawahi bahwa empat bidang kerjasama tersebut mewakili kepentingan semua negara di kawasan yang dapat menyatukan dan tidak memecah belah kepentingan bersama. Kerjasama konkret dapat mendorong saling ketergantungan antara negara dan dapat menimbulkan rasa saling percaya dan spirit ini harus terus didorong. Dan saya juga sampaikan dukungan Uni Eropa terhadap implementasi konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik sangatlah penting. Rekan-rekan dalam pernyataan penutup, saya sampaikan bahwa perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya bermanfaat bagi kawasan kita, namun juga bagi dunia secara keseluruhan. Sebagai mitra strategis ASEAN, Uni Eropa dapat berperan besar untuk merealisasikan hal ini dengan mengedepankan kerjasama win-win atau saling menguntungkan yang bermanfaat bagi semua. Dan saya juga mengajak kembali semua pihak untuk terus menghidupkan spirit multilateralisme, spirit perdamaian, dan spirit kolaborasi. Hal ini betul-betul saya ulangi di dalam penutupan pernyataan saya rekan-rekan media yang saya hormati penyelenggaraan high-level dialog kedua kali ini atau yang kedua dalam kurun waktu kurang dari empat bulan menunjukkan perhatian besar Uni Eropa terhadap kawasan Indo-Pasifik hal ini se seiring dengan diadopsinya EU strategy for cooperation and in the Indo-Pasifik pada September 2021 High level dialog ini, selain dihadiri delegasi tingkat menteri dari berbagai negara, juga oleh organisasi internasional, kalangan bisnis, think tank, dan NGO, satu hal yang selalu kita garis bawahi kepada semua mitra bahwa ASEAN terbuka untuk bekerja sama guna mempertebal kolaborasi dan bukan mempertajam persaingan. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain hadir dan menjadi pembicara kunci pada high-level dialogue on the Indo-Pacific. sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Ceko, Menlu Hongaria, dan Menlu Lituania. Dan saya juga mendapatkan kehormatan diterima oleh Presiden Republik Ceko. Beberapa hal yang kita bahas dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut, antara lain mendorong peningkatan kerjasama ekonomi, Baik perdagangan maupun investasi, baik dengan individual negara anggota Uni Eropa maupun dengan Uni Eropa secara kolektif. Kemudian di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, saya juga menyampaikan kembali keprihatinan Indonesia mengenai diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Indonesia juga berharap agar Indonesia Uni Eropa CEPA atau Indonesia EU CEPA dapat segera diselesaikan. Dan khusus dengan Ceko, kita bahas komitmen untuk meningkatkan kolaborasi mengingat Ceko akan memegang presidensi Uni Eropa mulai bulan depan sampai akhir tahun 2022. Kemudian dalam pertemuan bilateral, kita juga tentunya membahas berbagai isu kawasan dan global. Terutama atau termasuk pembahasan mengenai dampak konflik di Ukraina terhadap kemanusiaan dan ekonomi yang Sangat besar dampaknya, termasuk atau tentunya terkait ketahanan pangan. Saya tekankan bahwa dampak ini, dampak perang terhadap ketahanan pangan sangat dirasakan, terutama oleh negara berkembang. Perlu ada solusi segera, khususnya untuk mengatasi krisis pangan dan energi secara global. Antara lain, memulihkan global supply chain untuk produk makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Saya sampaikan pula isu ketahanan pangan, tentunya juga akan menjadi perhatian presidensi G20 Indonesia. Saya juga kembali tekankan pentingnya semua negara menciptakan situasi yang kondusif agar resolusi damai dapat terus dikedepankan. Rekan-rekan, hari ini setelah semua pertemuan selesai, saya langsung akan berangkat menuju Brussel dan besok akan melakukan pertemuan dengan High Representative Vice President Joseph Borel, mohon maaf Joseph Borel dan juga dengan Sekjen NATO. Demikian rekan-rekan media yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.